Booy! Booy! <laughs> Bro! jalan ini, salah kira-kira jam berapa sampai sana? kita jalan-jalan juga. ya. proses cutting proses cutting dilem apa ni hmm apa ni dalam pasal nama ya <tipun> apa nama ya eh next kalau belum alias pi Tumpah sekejap Ya, ya kau nak Ini ya. ayah rayon kita Ini nah, ya, ya. ayah kita Ulang, lepaskan, lepaskan, lepaskan, lepaskan, lepaskan Hello guys, uh, kenalin Aku Black uh, no, Black Hunter PE alias Ayah Ajin Jiraya Ini produser kami bahawajar Dan ini Tunggu Dan ini Lia alias Hasna Pemeran utama di belom kami dan ini kawannya Hasna yang itu adiknya Amit Ah, hmm, uh, Dan ini anak-anak ayo Nah, ini nih yang gak lupa, uh, ini tuh Ini itu Guce hmm. nah, nah, susah, Ini susahnya sekarang, oh. kalau channel mana, mana, kita kasih ke Rancat Oke, silakan masuk. Mok ya, ya, kasih Tolong bener Kanon-kanon di kita kemana? Mau subscribe-nya ke kemana? Saya production, hmm. jangan lupa nah gitu oke nah, kita buat di Hamid jiwanya merasa tentram, merasa damai nah makanya disitulah pada suatu hari anak kami yang bernamanya Hasnah dikasih tahu tentang keajaiban dari pada suaranya bulu bimbingnya tersebut nah begitu teman-teman ya Tapi tunggu film kami kita ada perannya yang namanya Bantah yang ah. bakalan ngelamar si Hasna hmm. dan nanti kita lihat Hasna sama Hamid atau sama Bantah nah jangan lupa nonton ya oke, okay. sekali lagi insta keliling ke link kemana? ke Cinta Fadiat oke okay. okay. Oke, okay. ya. teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua, ya. Selamat kita semua sukses untuk kita semuanya, ya. Semangat. Nah, setelah bapak meniup uh, seruling perlu rindu itu setelah asma kedengaran. Ya, pertama kali ya ada dekan lah. Boleh tiup Pas mal saya setelahnya langsung rindu. Ah, jadi garang lah kita gitu, kan. Sudah tiup jam malam tiup. Ya, aku mereview hasil langsung ku setuju bulu perindu itu. Iya, oh, Pak. Terima kasih dengan pendapat Anda. Terima kasih, Pak. Bagaimana setelah Ibu mendengar seruling bulu itu? Hati saya merasa tenteran, nyaman. Saya pikir itu dari mana lah ya? Hmm, makanya mungkin karena dengar suara itu, jadinya saya ingin berasa buka, sebuah suarahan seruling itu. Seperti itu, Pak. oke, Terima kasih, Bu.